GBP USD bullish awasi karena sedang berkonsolidasi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase tertahan. Perhatikan.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.38159 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.37671. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081